Pelatih Real Madrid Pastikan Toni Kroos Perpanjang Masa Bakti Carlo Ancelotti yakin Toni Kroos akan memperpanjang masa baktinya di Real Madrid. Diketahui kontrak Kroos di Real Madrid akan berakhir tahun 2023. Kroos sempat menyatakan kemungkinan dirinya pensiun sebagai pemain Real Madrid. Saya percaya bahwa tahun 2023 tepat untuk pensiun, saya akan berusia 33 tahun, ujar Kroos beberapa waktu lalu. Saya akan memutuskan apakah saya akan memperbarui untuk satu atau dua musim yang masih terbuka untuk diskusi, tapi saya benar-benar yakin bahwa saya akan pensiun di Real Madrid. Manajemen Los Blancos sejatinya memiliki kebijakan perpanjangan kontrak satu tahun untuk setiap pemain berusia di atas 30 tahun. Tak sedikit pemain senior menyerah dan memilih hengkang karena kebijakan tersebut. Sebut saja Pepe, Sebi Alonso hingga Sergio Ramos. Saya pikir dia akan melanjutkan, dia lebih baik dari tahun lalu ketika dia memiliki masalah di awal musim, kata Ensolati menurut laporan dari Marka. Saya telah berbicara dengannya dan dia sangat tenang-tenang situasinya. Ada banyak spekulasi seputar masa depan Cross, tetapi dia sekarang disebut akan menandatangani kontrak baru. Cross telah pensiun dari sepak bola internasional bersama Jerman dan berharap untuk segera gantung sepatu. Toni Kroos sejauh musim ini masih jadi tumpuan lini tengah El Real. Encelotti ingin mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Liga Spanyol. Blaugrana menguntit di belakang Real dengan selisih 3 poin menyusul kemenangan mereka atas Villarreal. Benzema dan kawan-kawan akan menghadapi Sevilla di Santiago Bernabeu akhir pekan ini. Janjikan waktu bermain lebih, Carlo Ancelotti masih percaya Marco Asensio. Asensio baru dipercaya tampil 6 pertandingan di Liga Spanyol musim ini. Sayangnya, tidak ada dari keenam laga tersebut di mana Asensio diturunkan sebagai starter oleh Ancelotti. Real Madrid baru saja berhasil mengalahkan Elche di laga lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 di Estadio Martinez Valero, menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Las Blancos pun sukses memastikan kemenangan dengan skor 3-0. Meski tidak dimainkan sebagai starter, Asensio berhasil mencetak satu gol bagi Real Madrid di menit ke-89. Sedangkan dua gol Las Blancos lainnya diberikan oleh Federico Valverde menit 11 dan Karim Benzema menit 75. Encelotti pun memberikan pujian kepada Asensio yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya meski mendapatkan waktu bermain yang tidak banyak. Namun pelatih asal Italia itu menjanjikan bahwa dirinya akan memberikan waktu bermain lebih kepada pemain berusia 26 tahun tersebut. Dia telah bermain sedikit tetapi ketika dia melakukannya, dia menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya, lengkap Carlo Ancelotti dilansir dari Football Espanya. Dia telah menentukan dan dia akan memiliki lebih banyak menit di masa depan untuk pelatih berusia 63 tahun tersebut. Saat ini Asensio hanya memiliki sisa kontrak untuk membela Real Madrid hingga akhir musim ini. Ancelotti pun mengatakan bahwa pembicaraan mengenai kontrak Asensio akan segera dilakukan setelah Piala Dunia 2022 selesai. "Kami belum membicarakan masalah kontrak Asensio dan setelah Piala Dunia kita akan berbicara tentang posisi kontraknya," pungkas Ancelotti. Sudah menangi Ballon d'Or, Benzema tetap merasa nggak selevel Ronaldo dan Zidane. Karim Benzema dinobatkan sebagai peraih trofi Ballon d'Or 2022. Meski begitu, ia tetap merasa nggak selevel dengan para legenda Real Madrid seperti Zidane Zidane dan Cristiano Ronaldo. Menurut Benzema, baik Zidane maupun Ronaldo kerap membuat penampilan luar biasa di lapangan. Maka dari itu, Benzema merasa dirinya tidak sebanding dengan mereka. Saya tidak di atas Zidane dan Ronaldo. Kami berbeda. Mereka panutan dan saya tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan di lapangan. Tetapi mereka membantu saya mencoba melakukannya. Kata Benzema dikutip dari laman Real Madrid. Saya tidak akan pernah mencapai level mereka. Mereka memenangkan Ballon d'Or dan saya baru saja melakukannya. Tetapi sulit untuk mencapai level mereka. Sambungnya. Lebih lanjut Benzema mengungkapkan kalau impiannya dalam hidup ini telah terpenuhi dengan meraih Ballon d'Or tersebut. Maklum saja, Ballon d'Or pasalnya merupakan penghargaan individu tertinggi bagi pesepak bola. Saya telah memenuhi tiga impian yang saya miliki dalam hidup saya. Membeli rumah untuk ibu saya, menandatangani kontrak dengan Real Madrid karena itu adalah faktor besar di dunia, dan yang ketiga adalah Ballon d'Or. Saya sangat bangga dengan pekerjaan saya, jelas Benzema. Florentino Perez mantap tolak Mbappe ke Real Madrid. Pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dikabarkan mendapat izin dari keluarganya untuk gabung tim Inggris setelah mendapat penolakan dari Real Madrid. Belum juga reda sorotan karena ulahnya yang digosipkan menyindir sang pelatih Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Kini sorotan kembali datang kepada Kylian Mbappe. Kini, sorotan tersebut datang kembali kepada Kylian Mbappe setelah ada kabar yang mengatakan bahwa keluarganya menyetujui pergi dari Paris Saint-Germain. Akan tetapi, pihak keluarga mbappe hanya menyetujui sang pemain untuk pindah ke tim-tim yang berkompetisi di Liga Inggris. Keluarganya, mbappe telah memberikan lampu hijau untuk kepindahannya ke Inggris, tulis Marka dalam laporannya. Dalam laporannya, Marka menyebut keluarga mbappe memberikan lampu hijau pindah ke Inggris karena merespon sikap dari Real Madrid terhadapnya. Bagaimana diketahui, Real Madrid sendiri menjadi klub yang santan diberitakan akan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Mbappe. Namun semakin kesini, kepindahan tersebut tak kunjung teralisasikan Bahkan terbaru, Florentino Perez, Presiden Real Madrid, telah menolak mentah-mentah segala keinginan bagi pemain 23 tahun tersebut pindah ke Santiago Bernabeu. Sikap Florentino Perez tersebut tampaknya juga sebagai respon keputusan Mbappe yang ternyata memilih tetap di PSG musim ini. Florentino Perez pun kini mengisyaratkan agar Real Madrid berfokus kepada para pemain yang dimilikinya saat ini.